Tentunya sudah bisa memvoting sekarang persahabat ya langsung meluncur ke video Tentunya untuk mendukung untuk memvoting idola kesayangan kita Persahabat ya jangan sampai lupa dukung Rizky Bilar dan dukung Lesti Kejora Dalam ajang lidah sosmed persahabat ya kita harus kompak dan tetap solid mendukung Dan mensupport buat idola kesayangan kita Info ini kita dapatkan langsung dari akun lovers. Kalimat caption yang dituliskan You vote setiap 15 menit sekali di aplikasi video Jangan lupa tuh, persahabat, ya di aplikasi video untuk memvoting ya. Jangan sampai lupa persahabat ya Tetap kompak dan tetap solid Selalu mendoakan yang terbaik mendukung idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat ya kita lihat juga Jangan sampai lupa untuk menyaksikan acara Cinta Abadi Leslar hari Sabtu bersama, ya, diingatkan kembali oleh Babang Ganteng nih Raffi Ahmad yang mana tentunya dua hari lagi kita akan bersama-sama menyaksikan Cinta Abadi Leslar spesial pengajian yang akan diadakan live secara langsung di ANTV. Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh ANTV Official. Antifel dan Lesel lovers, kalian diingetin buat nonton Cinta Abadi Leselah special pengajian dan upacara adat sama Kak Raffi Ahmad Nih jadi jangan sampai ketinggalan ya pada Sabtu 14 Agustus 2021 mulai pukul 7 pagi Bersahabat ya live hanya di antifel ini live tentunya kita doakan yang terbaik mudah-mudahan semua rangkaian Acara pernikahan idola kita selalu dilancarkan dan disukseskan. Amin. Ya Robbal Alamin. Dan berikutnya persahabatnya semalam. Kita mendapatkan kebahagiaan juga dari Kak Michan yang mana mengunggah sebuah postingan di akun Instagram pribadi miliknya semalam mengunggah foto Baruk Lesti Masya Allah luar biasa. Cantik yang natural dari Dede OST, sang calon mantan persahabat, ya aduh, membuat kita semakin gemes aja ya. Doakan juga yang terbaik, benar mudahan Dede OST selalu diberikan kesehatan kita tentunya makin gak sabar menunggu lesti membacakan atau melantunkan ayat-ayat suci kurang quran yang mana semalam dari lesti belajar tilawah kepada kak michan luar biasa mudah-mudahan tentunya niat baik dari idola kita selalu dipermudah amin ya Rabbal alamin ada kalimat caption juga yang sangat luar biasa dituliskan oleh kak michan di situ dituliskan kebaikan akan selalu mempertemukan kita pada hal-hal baik dan pada orang-orang baik. Bersama si baik hati Lesti Kejora yang cantik luar dan dalam, sehat-sehat ya lancar sampai hari H, ha, Masya Allah. Doa, dukungan, support juga diberikan oleh Kak Mincan untuk Lesti. Mudah-mudahan semuanya diperlancar Pak Sahabat ya, dan mudah-mudahan semuanya disukseskan. Kita mungkin gak sabar untuk menunggu kabar baik dan kabar bahagia sesungguhnya dari idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut juga tentu banyak sekali komentar yang sangat positif dari para fans. Salah satunya dari akun Putri Salsa 926 mengatakan, "Masya Allah sederhana cantik baik hati merangkul dengan siapapun itulah idolaku lesti kejora. Masya Allah luar biasa, resebatt ya." Berteman dengan siapapun tentunya Lesti tidak pilih-pilih Yang penting tentunya baik baiklah sahabat, ya Dan untuk berikutnya kita juga dikagetkan semalam Lesti Kejora mengunggah sebuah postingan foto yang sangat luar biasa Membuat semua fans Leslar di seluruh dunia bahagia Yang mana tidak Lesti mengunggah sebuah postingan foto berbackground blue Bersahabatnya adalah foto untuk ditaip kali di buku nikah dan tentu banyak sekali komentar dan tanggapan di ya, dalam postingan DDLST Kejora Di situ ada Bang Bensikumbang Kumbang yang berkomentar Penasaran sama yang di belakang fotografer sampai yang dipotos senyumnya gitu Aduh tentunya goreng-goreng kembali nih Diperlihatkan oleh sang kakak Ipar DDLST Kejora ya, Yang membuat kita semakin ketawa bahagia dan berikutnya para sahabat, kita lihat komentar lain diberikan dari akun Bang Ariel nih Yang mana mengatakan Wih kesayangan om dua-duanya sehat-sehat ya Kalian berdua pokoknya doa terbaik dari om Amin Masya Allah Luar biasa Bang Ariel Selalu mensupport, mendukung, menjaga Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya juga para sahabat, ya, Jangan sampai lupa untuk memvoting. Tentunya Dedek Lesti dan Bang Bilar di acara Infotainment Award 2021 di SCTV sudah mulai kembali. Lesti kejora Rizky Bilar sebagai best couple nih, masuk ke kategori. Mudah-mudahan kita sebagai fans sejati tetap kompak untuk selalu mendukung, mendorongkan yang terbaik, idola kesayangan kita. Dan Rizky Bilar pun masuk ke Celebrity of the Year. Pas abad ya. Kita wajib untuk memvoting dan mendukung Lesti maupun Rizky Bilar. Dan berikutnya, kita lihat juga persahabat ya, Ini kabar bahagia dari Ustadz Suki Al-Buguri Di akun Instagram beribadinya mengunggah Sebuah postingan ada lukisan Rizky Bilar, Ustadz Suki dan Dede Elastic Kejora Masya Allah persahabat ya Di situ ada sebuah kalimat caption di bawah nih persahabat ya Rizky Bilar, Ustadz Suki Al-Buguri, Elastic Kejora Semoga Allah mempermudah semua urusan amin Masya Allah ini doa yang sangat luar biasa Dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Ustadz Subki bersahabat Ya terima kasih Ed Al PHJ Seorang Korea dari negara Brunei Ada foto bersama Raja Brunei Yang mulia Sultan Hassanal Bolkiah Sudah mengirimkan kreasinya untuk saya Dede Alessi Kejora dan Bang Rizki Bilar Perangkonya aja banyak banget insyaallah Berkah dan nanti disampaikan ke Leslar Masya Allah bersahabat ya Leslar Lovers Brunei Tentunya Membuat kita semakin bangga Dan bahagia kepada idola kita ini Yang yang selalu banyak dukungan dari Orang-orang hebat persahabatnya Mas Masya Allah persahabatnya ini adalah salah satu kebanggaan juga untuk kita semua Farah fans bahwa Lesti dan Bilar juga tentunya Banyak dukungan dari luar negeri Masya Allah makin bangga Makin bahagia kepada Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan Dan kabar selanjutnya Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia Dari Lesti dan Bilar tetap hati channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang menu ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh